Seperti sudah kita ketahui, upacara Eka Dasarudra adalah upacara terbesar di Pura Besaki yang diselenggarakan setiap 100 tahun sekali. Upacara yadnya ini merupakan upacara keagamaan yang sangat penting dan sudah diselenggarakan sejak pemerintahan raja-raja Bali pada masa lampau, Ketika dalam Watu Renggong memegang tampu pemerintahan di Gel-Gel, karya agung ini kembali dilaksanakan di mana beliau aktif memantau sejak dilakukannya persiapan. Oleh karena itu, beliau juga berada di Besaki bersama Bagawanta Kerajaan Hyang Nirarta. Terkait dengan penyelenggaraan upacara Eka Dasarudra pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong, ada peristiwa penting terjadi yang dampaknya menjadi warisan turun-temurun pemeluk Hindu di Bali. Seperti apa dampaknya? Tutsugi akan memaparkannya dengan mengacu pada buku Babadalam Warih Ida Dalam Sri Krsna Kepakisan. Pada saat persiapan karya Agung Eka Dasarudra dilakukan, disebutkan ada seorang brahmana dari kelim Jawa Timur datang ke Bali. Beliau adalah putra dangyang Kayumanis Kayu Manis, atau cucu Empu Chandra, atau kumpi Empu Bahula, atau cicit Empu Barada. Beliau datang ke Bali bermaksud menemui saudaranya, yakni dalam waktu renggong. Karena itu, beliau langsung pergi menuju pusat kerajaan di Gelgel, -Gel. tetapi tentu saja beliau tidak berhasil menemui saudaranya karena dalam Watu Renggong sedang berada di Besaki. Dalam keadaan letih dan mengenakan pakaian lusuh, beliau lalu pergi menuju Besaki. Setelah sampai di Besaki, beliau menyatakan maksudnya untuk bertemu dengan dalam Watu Renggong, kepada warga yang sedang ayah atau melakukan kerja bakti di Pura Besaki karena penampilannya begitu lusuh dan pakaiannya kotor para pengayah tidak mengizinkan beliau masuk tetapi beliau tidak peduli dan lantas beristirahat di pelinggih surya Chandra sambil menunggu dalam waktu renggong Ketika dalam waktu rengong muncul dan melihat seorang laki-laki berpakaian lusuh masuk ke Pura, maka marahlah beliau karena mengira orang itu orang gila. Karena itu, Brahmana Keling diusir dari mandala utama Pura. Karena diusir, Brahmana Keling meninggalkan Pura Besaki sambil mengeluarkan kutukan bahwa karya agung eka dasa rudra di pura besaki akan terkendala akibat keringnya tanah Bali di mana hama dan penyakit merajalela menghancurkan pertanian di seluruh Bali Selain itu rakyat Bali juga akan terserang wabah penyakit Brahmana Keling kemudian pergi menuju bandana negara yang merupakan wilayah desa Cidekarye sekarang Sepeninggal beliau dari Pura Besaki, sontak terjadi perubahan di jagad Bali seperti yang beliau lontarkan dalam kutukan beliau. Menghadapi situasi luar biasa itu dalam batu renggong lalu bersemadi di Pura Besaki dan mendapatkan Pawisik bahwa semua itu terjadi karena kedatangan Brahmana Keling di Pura Besaki tidak diterima sebagaimana mestinya. Sadar telah melakukan kesalahan dalam Watu Renggong, lalu memutuskan untuk mengirim utusan yang dipimpin oleh Kiai Tegah Kori untuk menjemput Brahmana Keling di Bandana Negara Badung. Brahmana Keling disebutkan menyambut baik kedatangan utusan raja, dan beliau berjanji akan langsung datang ke Pura Besaki untuk menemui dalam Watu Renggong. Setelah terjadi pertemuan di Pura Agung Besaki di hadapan Dang Hyang dalam Watu Renggong berjanji akan mengakui Brahmana Keling sebagai saudara apabila keadaan jagat Bali bisa berubah seperti semula. Brahmana Keling memenuhi harapan dalam Watu Renggong dan keadaan jagat Bali pun berubah seperti semula sehingga karya agung Eka Dasarudra dapat berlangsung dengan baik alias sidakarya pada saat yang sama diselenggarakan pula upacara nangluk merana untuk memohon agar hama dan penyakit tidak lagi merusak pertanian karena berhasil mengembalikan keadaan jagad Bali seperti semula maka Brahmana Keling dianugerahi gelar dalam Sidekarya oleh dalam Watu Renggong dan di tempat dalam Sidekarya tinggal di Bandana Negara kemudian dibangun pariangan yang disebut Pura Dalem Sidekarya yang mendapat tugas untuk memimpin pembangunan pura yang terletak di desa Sidekarya itu adalah Kiai Kori. Setelah Pura Dalam Sidekarya selesai dibangun. Dalam waktu renggong mengeluarkan bisama bahwa untuk selanjutnya Semua upacara upacaranya yang dilaksanakan di Bali agar memohon tirta penidak karya di Pura Dalam Sidakarya. Itulah kisah terkait kedatangan Brahmana Keling ke Bali dan kutukannya Yang menjadi asal usul berdirinya Pura Dalam Sidakarya Dan setiap karya di Bali dipuput dengan tirta dari Pura tersebut apa pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Salam Rahayu.